Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tim Forsut, channel kesayangan kita semua. Sobat Madang. <laughs> Kali ini kita berada di Dusun Gedangan, Kwajungan Lor. Kita berada di Bakso Petir. <laughs> lagi sok jenenge, Teh Mas Ilham. Aku wis ngeri, ngeri banget. Wis langsung aja. kita review Mas Ilham. Kita sikat, kita tanya-tanya dulu. Yuk, cus. Di sini menu spesialnya apa, Mas? Ya, ada bakso petir spesial. Oh, bakso petir spesial, ada bakso lada hitam muter. Mm -hmm. terus ada juga bakso gurita bakso mm -hmm. lenger dan mie yamin juga ada. Oke, okay, aku pesen seng spesial, Mas. Ya, oh ya apa ya? Bakso spesial, lada hitam, hitam sama lagi sama mie. Ya, ya. Oh, mie yamin. Oh iya, terus mungkin menu spesial lainnya apa lagi? Masih, Masih ada, ada kayak yang gurita ini buat porsi tiga orang, nggak uh -uh. sorame rame. -rame. Wow. Terus ada juga yang kelenger ini buat empat orang, ramai rame. Cocok loh, jadi kanggo konco-konco, mungkin pengen mangan bareng karo konco ini, tuku sing bakso petir kelenger <laughs> mangan iki kelenger tenang kang, <laughs> bisa berempat ya mas? Gitu? Iya, kalau yang gurita bisa bertiga orang. Gurita bertiga orang. Terus selain di sini sampean punya cabang lain nggak? belum ada mas. belum ada ya moga ya, moga ya, ya. buka lagi ya. di kota mas ya, ya amin. <laughs> di ngawi kota ya. bandweh terda jadi, dulur dulur seng om maine nggak paron neng donggalar atau ngeneng pengen nyobain batik ini enggak aku tuh maco maco ada neng kawadungan cuma nah, saat ini gue nengenek neng kota yom ya, rono mororen nih wajib <laughs> oke mas aku sekalian sama minumannya mas minumannya yang apa ada es teh jeruk lemon tea es krim oh apa es jeruk tiga mas oke oke oke dulur sobat Madiang nah pesanan kita alhamdulillah sudah datang mulai dari bakso spesial bakso lada hitam sama mie mie yamin original hot bread oke okay, kita langsung review mas Yulam mas Yuli, ada juga mas Yuli mas Ilham? kita oke <gihai> oke okay, okay. kita review mulai dari bakso spesial bakso spesial ini yang paling mantap wajib saus atau sambel. karena saya pecinta bakso pedas mas Ilham biasanya kalau saya makan yang pedas pedas itu mas Ilham sama sekali tidak mengeluarkan keringat karena saya pecinta pedas. <laughs> Yuk kita saksikan pertunjukan mangat bakso pedas Langsung ya Mas Ram. Sok ape? Ya. Ush. Wow. Kulitnya esengok ya. <laughs> Hahaha. Kita review satu persatu ya. Bakso. Mulai dari bakso ini, oh, spesial kita buka masih dalam. <tuh> Ternyata di dalamnya masih ada isinya dan juga masih ada cabenya. <tuh> Oke, kita review di dalamnya apa saja sih? Oh, mulai dari telur boyo, terus ada lagi bakso bakso berana. Wah ada dua telur boyo dan tiga bakso beranak 2 oke Mas Ilham, gak usah kesuen suwen langsung disikat titanonolur sama sekali tidak mengeluarkan keringat dan juga sama sekali tidak memerah mukaku. <laughs> oke langsung ya setiap aku bingung aku manggung besok <laughs> karena biasanya mulu panggup pc rodo, bingung panggup besi sedap, masih dalam langsung sikutnya masih dalam ya masa Allah lho wambut bianget lho bakso ini benar-benar bakso sapi digigit pertama langsung nyus nanti bisa diungkapkan dengan kata-kata untuk pedesnya lumayan sih bedes. Oke, oh, sama sekali tidak mau merah Mas Ilham baru satu visitan kita cobain lagi penrodok sedep ya kita kasih Lembu lagi, Mas Ilham. Langsung, sobat. Madang, lewat oh, iya ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, monggo monggo ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, buat ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, Ney orang Rene rugi banget, enak. Aku acting masih lagi, perdesan ini acting, asli ini gak perdesan. Masuk kayak ya, langsung si kotne Mas Slam, masuk pol. Makan lombok ya lur. Ya, Masih kami ya, ya, ya. ya. neko-neko terham. Saya nah, juga yuk. kasih tahu teman-teman. Ham. Karena saya pecinta pedas. Makan dong, ayo. Demi konten, Pak Yuli, demi konten. Bismillah. Mantap, mantap. mantap. Orang oh, pedes. Semangat, semangat. Tuan, sumpah. Penilaanku bakso spesial ini, 6 sampai 10 masih hilang. 10, ya. 10, Tuan. Bakso sudah mantap, Pol. Sikut, nih. Sama, Masih aman, Mas Loham Ada toppingnya ayam Bener-bener rame Dilaan Wong teko teka teko teka teko lunga, teka lungah Pokoknya wajib merenai Buat teman-teman mungkin Kulih nadolan yang waduk pondok eh, Cedak banget ya, Mas Juli? puluh mampir tahun. lewati tahun sudah uh, ya bisa kaserman sudah ya bisa sampai ke waduk pondok ya sudah lapangan masih masuk iya. lapangan masuk ke arah waduk pondok aku tanya-tanya neng yang bisa ini kan Mas Juli? Gedangan. bakso petir mesti ngerti cuma siji seperti ini, ini ngawi. Aku aslinya gak keringet enggak pedes enggak Acting Ben kira-kira nak, Mau ngingetin Oh, kayaknya pedes Acting <laughs> Oke okay. Kita lanjutkan review Bakso lada hitam Untuk modelnya Berbentuk ikan, Mas Ilham Ikan hiu <laughs> Langsung ya, sikut Push lada hitam oke langsung kita review kita beleh iwak Edike, ya mas ilham bismillahirrahmanirrahim beleh pak yuli perlu dibelah. isinya apa ternyata eh ternyata mas ilham isinya kok lombok aduh oke demi Kalian semua pecinta pedas. Aku <laughs> sepok, eh, sikat. Bismillah. Lada hitam. Oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. <hikennuh> ya ampun. Satu. nanti rasa ngomong mahal ham kaki <gakai> ayah pokoknya tenan tenan wajib sobat madang wajib mereni pak <gakai> suni lembut banget lembut kayak punya baju gue kan lembut lembut aku pengen belajar ya, bakso saat itu merguruh gitu, wajib, wajib, sumpah aduh, bakso saat itu aduh, tenang ini bakso aku kekar, betul sumpah jadi, saya akan testur bakso ini, Mas Ilham bumbunya emang merasuk banget, nah, yang judul ini mulai saya bakso ini, ya. itu bumbunya emang benar-benar merasuk jadi, bawang, Bawangnya itu benar-benar terus, daging bakso ini emang oke okay banget terus aku yakin deh nih tepongnya sitik banget bakso sapi nih sapi nih daging sapi nih bener-bener akeh digigit langsung mak kelunyur aduh langsung tak sih mas ham langsung kita kasih lada hitam bumbu lada hitam sikat Hai hmm. balung-balung muda nih mantap kita lanjutkan cobain Amin original hot plate monggo Bu. langsung awan ngebet pak monggo ngebet video hahaha kan rame banget kan teko lunge teko lunge dan istimewa wajib diiturun ilmu -nya. ilmu istimewa tak cobain ke imasram kita tuang kuahnya Dari model bentuknya hampir sama kayak mie ayam sih. Cuma yang membedakan mungkin dari isian, isian ayamnya. Kalau mie ayam biasanya manis, identik dengan kecap. Ayamnya itu bumbu kecap. Nah, ini kayak bumbunya apa ya? Dicoba. Asin. Enak banget Hmm, hampir sama kayak apa ya, sing mie bisa lurus loh, nih gak iklan-iklan tipir loh, bawa enak lah ya, so kopu bu isiannya ayam, enak ini yakin, kano daging sapi, terus kano mana? daging ayam. enak rumah ora oh, rugi ado-hado sok paron mreneh rugin, kote kote kita cobain mini mini kau yoni ki gede wilur, kau model-modelnya video karomi pabrik, sema Lundung. sebelum lima menit ambil <tuk> yep. sawi coba kita mix mulai dari bakso ya kita kasih juga bakso lada hitam sama amin. Ya, Kita makan bersama-sama. Hmm. Dua bakso X sama mie, yamin. Ini tak untele bakso. Yuk semangat makan. buara araah, noh iya kan? <tuh> Takut <kemahutan> mbak itu. Oh ya, Neki, ruangannya tiga belas. Coba ono sekilo lah, biro roh. Omboh banget, gue di mau lebih terus-terusan. Orangnya sama tubuh. ging daging bagian sapi banget kalau gaje barang ya mantap sinoron enak ne tetelan cuma iki enak banget di bumbu ini. Hmm. yuk mari Man. aku spesial kan kue kue kuduf tak spesial <tik> jadi emang mantep sih meskipun lokasinya di termasuk enjuru banget di masalem, cuma wong beli datang keluar datang keluar datang keluar, perlu dicontoh bakso saset wajib mencontoh. Jadi menurutku rekomendasi banget buat teman-teman yang pengen mencoba bakso brana atau bakso larva bakso, apa mau mercon bakso petir, terus ono bak <tasuk> terus ana bak hitam. bakso petir kenek. Empat bisa 4 orang ya. Jadi tuku siji, digo bareng-bareng mau papat. Kuwi wong sing wetenge ususe teko Istimewa kita tutup konten kali ini jadi buat teman-teman yang pengen cari bakso yang unik bakso yang enak bakso sing meskipun dia uh, apa ya bermodel-model macamnya yang rosonnya emang bener-bener enak yomri wajib datang Kuatungan lor, tepatnya yang dusun, ya. gedangan, cocok. Mungkin cukup segini dulu mas Islam kita review bakso petir. Akuisi <laughs> dengit wes, redek dia, bakso petir. Hari lagi mangan madet, <laughs> pengen mangan bakso klenger, ya brene. mungkin cukup segini, jangan lupa komen di bawah, kasih komentar, kasih tantangan kasih info tentang kuliner kuliner unik. Makasih buat teman-teman yang sudah memberikan rekomendasi kuliner Pak petir Jangan lupa buat teman-teman yang belum kasih belum kasih info, komen di bawah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya tim Foursuit. Bye, mantap.